Hari ini pengambilan censo di Dusun Makmur Desa Rantokanjang, Panjang atas nama uh, Bapak Hasanuddin. Ini senso yang ke-151. Uh, asri yang Asri sudah ambil sampai saat ini. Beliau ingin beralih profesi menjadi petani padi. Karena juga ini mereka punya lahan dan punya peluang untuk situ dan mereka menyerahkan censo ini uh, ke Asri dengan harga 3 juta. Ini adalah program tukar putus. Jadi ini untuk logger logger yang tidak aktif lagi, tapi masih punya sensor yang bisa disewa sewakan lagi. Untuk kawan kawannya lain lainnya, untuk seperti saya lah, jangan untuk nebang kayu lagi lah. Soalnya itu musak hutan. kalau dapat itu untuk kerja lain. Ya udahlah Nanti jangan untuk seperti saya lah, untuk untuk saya sudah mulai isap tidak akan menebang kayu lagi